Oke, okay, para sobat semua. Pada video kali ini saya akan memberikan cara bending clutch dengan dua tetukan seperti ini, sobat. Seperti ini. Kita simak saja cara dan prosesnya Buat para sobat semua yang belum subscribe channel saya Silahkan subscribe Baiklah para sobat semua Untuk proses awalnya Kita tentukan dulu Untuk tekukan bagian pinggir atau listnya di sini saya menggunakan ukuran 1,6 <tuh> dan untuk selanjutnya kita tentukan jarak kemiringannya atau jarak bendingan yang yang nyerong sobat semua atau yang miring di sini saya menggunakan jarak 3 senti untuk ukuran jadi bendingan miring Jadi kita akan jumlahkan untuk menemukan potongan pelat, serta untuk menemukan selisih dalam coakan bendingan, sobat semua. Dan selanjutnya kita ukur Dari ujung bendingan atau ujung tekukan Panjangnya 35,2 Dan kita ukur Panjang kemiringan bendingan Empat cm kanan kiri, sobat, dan ditambah bendingan list atau bendingan lurusnya 1,6 kanan kiri. jadi totalnya 46,4 puluh dan kita akan mencari selisihnya untuk jarak kerilnya 44,4 dikurang 46,4 jadi ketemunya 2 cm sobat <tuh> Ini sahabat semua udah saya garis untuk ukurannya ini dari sini ke sini 1,6 yang dari dari sini ke sini 1 satu ini juga sama 1,1 nah, yang ini juga 1,1 ini 1,1 sobat nah. jadi hasil potongannya nanti kira-kira jadinya seperti ini akan kita coak dan yang ini panjang bendingan ini empat senti empat senti sobat semua buat lebar ini terserah terserah seleranya saja kalau ini saya bikin 1,6 dia jadinya seperti ini sobat semua kita mulai aja proses pembandingannya. para sobat semua terima kasih sudah menyaksikan video saya jangan lupa para sobat semua yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe nantikan video saya selanjutnya dalam berbagi pengetahuan wawasan seputar pengelasan atau yang lainnya Untuk para sobat semua, untuk hal-hal yang memang perlu dipertanyakan, silahkan isi saja kolom komentarnya. Terima kasih para sobat semua.